Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita welcome back maning di channel Tonton aja masih bersama saya, Samudi Repsol Basukro Ahmad Bro, kali ini saya mau ngelanjutin lagi Part 3 degradasi uh, Laga degradasi FIFA Mobile Bro, karena saya masih dalam uh, Tingkat degradasi ya Bro uh, Dari kelas, satu, kelas dunia 1 Menjadi kelas dunia 2 Alias turun 1 tingkat Kali ini saya mau coba Di laga degradasi Ini ya Bro buat bang cesar, buat bang cesar ini udah saya konfirmasi ya bang cesar, udah saya konfirmasi pertemanannya undangan liga. bang cesar tuh udah udah udah saya konfirmasi. berita ada berita apa nih pertukaran pemain spesial pertukaran pemain spesial akhir pekan kembali lagi gunakan pemain festival lentera, oke ada berita barunya nggak? dua 23 gimana sih bro? Perjalanan pahlawan Fantasi 23 Perubahan oleh cakuan perangkat Mulai 22 Mei 2023 Vivo Mobile tidak akan lagi mendukung driver grafis Open GL 23, Kunjungi ini untuk cakupan perangkat yang didukung Jangan lupa tautkan akun untuk memastikan kamu bisa mengakses akunmu Bro ini bro Tanggal 22 Mei 22 Mei 2023 Ya bentar lagi bro sekarang April udah, oh sekarang April sampai berapa sih bro? Lupa tanggal saya nggak pernah lihat kalender. Bentar lagi ya bro, berakhir apa namanya akun yang perangkatnya yang didukung. Kalau nggak salah sih gitu tadi buny bunyinya Bro saya mau lanjutin lagi uh, berturun satu lawan satu. Nih dikit lagi bro, ini kira-kira satu dikit lagi ya itu kalau nggak salah ya, sedikit lagi mencapai kelas dunia 1 lagi wow! men ada mas brokoli mas brokoli main FIFA coba sih ini mas brokoli wow! mas brokoli bro gokil keren men anggota lima 55 juara FIFA 1 divisi tertinggi juara FIFA 3 total menang 3,4 kak! total menang bro! 3,4K Juara FIFA 2 ini serangan versus uh, Gila mantep Mas Brokoli Mantep Mas Brokoli Mas Brokoli yang artis kan? Artis bukan? Iya kan? Mas Brokoli artis itu kan? kekil Mas Brokoli Juara FIFA men Sir A.I.M. Wajirajai Ulu Kit Kit fire Real Madrid Bosca Huh. Aduh, ketut Bro. Aduh, pelempem pelempem pelempem gitu, Bro. Oke, lawannya Pablo Real Madrid lagi yang jagonya paling jago epic comeback, Bro. Oh, pertahanannya saya kalah, Bro. Pertahanan saya kalah di tengahnya, saya menang di tengah. Pablo. Degradasi ada Bellingham. Oh ini hadiah semua bro. Oke bro, oke bro, oke bro. jagonya epic comeback yaitu Real Madrid. Real Madrid paling jago epic comeback. Tuh kan bro? mantep lu tadi bro ayo hey men oh kalah rek larinya kalah rek oke okay. bangson, aduh nge-lag lagi wow kejauhan kecauhan men lapangannya silo banget bro bro lapangannya silo wih sorry sorry wow men nggak bisa ini nggak bisa bro wih papi ngepet lapangannya sih lo bro, nggak kelihatan. Wah oh, hop setrek, wah. Lupa saya bro, sorry, lupa bro. Ah, sorry! Oh ini bro, di boba kedua ini ngeri-ngeri sedep ini, men Ngeri-ngeri BTW, saya udah dapat uh, kostum yang seperti itu ya, bro Seperti yang dipakai oleh lawan Udah dapat Itu dari Star Pass Waduh, ini ngelek nih bro. Eh, mana ke situ rek? Oke, okay. tendangan pojok bro. Ini masuk nih. Wah, orang lagi. Oke, okay. masuk nih bro. Wah! Coral terus. Masuk. Wah! Oh. Men men. Sulit. Sulit. Sulit. sulit silo lapakannya bro sulit silo bro wah ngeri ya men huru Oh, oh, ini serangan balik bro. Bro serangan balik bro. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan Senyumanmu. Brimen. Ayo hey, bro. Tengah satu bro. Wow, terima kasih, terima kasih. Thank you, bro, bro. Di menit berapa bro? Thank you. Bro, di menit berapa Bro, mulai simulat gol bro. Oh, la ho, hoo, ho. hoo, laga degradasi. Mudah-mudahan finish. Saya kembali lagi ke tingkat uh, kelas dunia satu ya, men mudah-mudahan bro, bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim bro, bismillah, bismillah bismillah, saya menembak ke gawak 6 kali penguasaan bola, unggul aww, bro, jatuh <laughs> oke okay, bro, next, aww oke men oke, oke woho, bro bro, kamu telah mencapai Divisi kelas dunia satu, saya back again, bro Aduh, bro Thank you Saya akhirnya kembali ke kelas dunia 1 ya, bro Walaupun mix saya jatuh, bro Ngeselin banget, kan? <laughs> Oke, okay, thank you, man Thank you, thank you, thank you, thank you thank you. Terima kasih banyak Terima kasih, terima kasih Ini apa ini? Terima kasih, terima kasih Terima kasih, bro Terima kasih, terima kasih Star Pass Nanti dulu deh Bro pemain, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, bro, saya mencapai terima kasih banyak nih bro, terima kasih, terima kasih karena saya udah kembali lagi ke kelas dunia satu, walaupun dari kemarin saya terkena dekretasi, akhirnya sekarang saya, Back to Kelas Dunia 1 Bro thank you Terima kasih banyak Inlimic by the way Saya pegangin bro <laughs> Karena tadi kesangkut Kesangkut sama kaki saya Oke okay, buat teman-teman yang udah Invite akun Vivo Mobile saya Saya ngucapin terima kasih banyak Saya udah kembali lagi ke Kelas Dunia 1 bro Nggak kena dekretasi lagi. Akhirnya, bro, saya bisa melanjutkan kembali kelas dunia satu. Misi-misi di kelas dunia satu, bro. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man.